очку <laughs> <laughs> Dia panggil namaku oh dari Kupang, untuk perubahan yang lebih baik dan dari Kupang untuk tercipta tatanan yang memikirkan hal-hal yang baik Selamat teman-teman, orang muda sekalian, perkenalkan kami orang muda lintas agama, kompak, komunitas, bismakir, kumpak. Kami datang dari berbagai perbedaan, perbedaan golongan, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan cara berpikir. Walaupun kami berbeda, kami datang dengan satu tujuan, dengan satu komitmen untuk I